Satu hati saya akan berjanji temani kau di sini sampai akhir nanti. Percaya di rasa yang ada kuat ting cinta pasti tong dua bahagia dan berbagai cara pasti saya akan coba bahagia akan kau dengan apa adanya. Saya yakin kasaslah wadang. Rasa cinta untuk selamanya Saya berjanji Berganti, rasa su pasti dan terakan mati Semua jelas tuh hanya koi Tetap begini sapu Nyaman semua suh ada di ko Tetap begini sapu Nyaman masih tetap ada di ko Rasa di hati masih Bertahan dan takkan henti Cintai setulus hati Setia selalu itu sapu janji Yes Cuma kau, Cuma kau Dan hanya kau, Selalu Berjanji sapu janji Saya perjuangkan semua Dengan cinta apa adanya Saya yakin kan kau bahagia Saya buktikan kau percaya Terkadang pedih Namun saya tetap kuat segar Tuh berdiri Jangan kau takut saya sini Kau terakan pernah tuh sendiri Ceritakan semua Kau perlu kesah-kesah Semua kata hati kau bicara Pasti bisa hadapi semua Bicara Akan kau dengan apa adanya. Saya yakin, tak sasa, luaran rasa cinta untuk selamanya. Sabar, janji.